Halo sobat semuanya, welcome, welcome nih Welcome back to my channel Kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info to date Dan tentunya membahas seputar dunia slota Oke, okay, balik lagi sama gue Dan seperti biasa, gue bermain di gameplay pragmatik sini ya Dan gue main di guest of olympus Dengan bawa modal receh-receh aja Kali ini gue bawa modal 20000 ribuan aja, sayang ya. Kita main tipis-tipis aja di sini ya. Edeng, langsung dikasih petir merah kali 500, ya Oke, luar biasa banget cuy. sih ini langsung dapetin profit dong. Oke, mantep banget ya. sih ini keren banget cuy. Auto langsung profit, 100 persen, 1,2 juta anjing. Langsung dapetin cuan, ya Oke okay, pokoknya deg best banget ya Pokoknya tenang aja gue bakal spill dimana gue bermain Tapi sebelumnya yang pasti buat teman-teman Jangan lupa untuk dibantu support channel ini Di like, comment, share dan di subscribe ya Agar channel gue semakin berkembang dan tentunya semakin maju Wih deh gila sih ini ya mantep banget cuy Baru aja pemanasan-pemanasan di sini ya Udah langsung di ulti sama si Uus ya Dikasih kali 500 Emang sih keren-keren-keren ya kakek kesayangan gue nih bestie. Aduh, langsung profit nih. Tapi gue harus menyelesaikan pola-polanya demi kalian ya guys ya. Oke, seperti biasa di sini gue bakal sharing ya untuk info-info slot gacor. Pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya, apalagi buat teman-teman yang suka main modal receh-receh aja. Jadi buat yang sudah hadir di sini, pokoknya simak-simak terus aja videonya, jangan ada yang di skip biar kalian nggak ketinggalan Untuk update terbarunya dari gue kali. Oke. Okay. Kita lanjut-lanjut lagi ya, bestie. Pokoknya tipis-tipis aja, ya nggak usah nafsu juga mainnya, nggak usah terlalu brutal juga. Pokoknya enjoy-enjoy aja, kita nikmati permainan ini, ya dengan secangkir kopi sambil udut ya kan, biar lebih enjoy. Oke. Okay? ya pokoknya kalian juga jauh lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ya agar kalian dapetin notif dari gue setiap hari ya dan juga biar kalian dapetin info-info yang akan berbagikan di sini setiap harinya juga ya uh, setiap hari dengan uh, pola-polanya ya oke okay. jadi di sini gue akan bagian untuk Uh, info pola gacor oli besar ini dan juga slot gacor hari ini setiap hari, ya. Khususnya buat teman-teman juga nih yang suka main modal receh, receh aja. Oke, okay, lumayan juga ya, kasih sewaktu dulu dong. Nice, kasih lagi dong, ubus uh, Oke, okay, di sini gue bakal spill ya yang tadi mau gue sampaikan di sini ya tentang situs slot mudah jackpot. Oke, okay, di sini gue mau ngasih tahu gue bermain di mana ya. Pasti situs ini tuh rekomend banget buat para slotter mania ya. Jadi ini tuh memang bener benar aman tak percaya dan yang pasti situs ini tuh juga sudah harus resmi ya. Oke, okay, gue main di situs permen 138. Gajah mau main permen, gajah permen. Gue main di situs Permen 138 sih. Ya buat teman-teman juga yang mau join bareng gue di sini Ya di Permen 138 Boleh-boleh aja ya langsung digercep Karena linknya juga udah gue taruh dikin komentar Tinggal kalian klik aja Langsung join sekarang juga di sini gua udah dapetin nya ya besti di ya dibet 3000 ya mudah-mudahan sih makin-makin ya kan lumayan juga punya kalian yang sampai ketinggalan untuk info-info info menariknya seputar video short gacor ya mungkin bisa membantu kalian juga untuk dapetin profitnya di sini tentunya di permen 138 ini ya karena memang di sini gue ya sekedar sharing aja berbagi ilmu ya untuk kalian semuanya biar kalian pun juga dapetin profitnya di sini oke okay. kita coba lihat untuk hasil akhirnya gas pole remblong ya yeah, oke okay, nggak masalah sih ya yang penting di sini gue udah dapetin profitnya walaupun gak dapetin max win ya kan lumayan lumayan juga oke okay, dan yang pasti buat teman-teman yang lagi nonton di sini pokoknya jadi kan ini untuk sekedar hiburan hiburan aja. Oke, tidak ada maksud apapun di sini. Kita hanya senang-senang, menghibur diri ya kan ya. Oke dan terima kasih yang sudah nonton di sini ya tentunya. Semoga kalian enjoy dan gue izin pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sensasional Permen 138. Bye.